Bila time tengah pasang kemah tu ada perempuan tengah pakai kemban dengan rambut yang panjang, muka yang hodoh tengah melihat menatap mata aku. Jom aku dulu. Tu ada reaction. Assalamualaikum. Escape the house guys. So, hari ni aku akan guna satu trademark baru Escape in the house So, hari ni aku ada satu Macam mana aku nak cakap ya, Ada satu kisah misteri Kisah seram juga Untuk aku share kat korang So, ya, mata aku bengkak tu So, kisah ni jadi dekat rumah nenek aku Di mana time mak aku nak kahwin dengan bapa tiri aku So, buat kendurian Bila buat kenduri tu Satu hari sebelum buat kenduri tu Akan pasang kemah So, pasang kema Waktu malam Sampai pukul 2 pagi Itu yang jadi satu Kisah misteri lah Jadi satu kisah misteri Rumah nenek aku ni ada satu sejarah Yang orang kata Orang perempuan pakai kemban Akan berlega-lega Kat kawasan rumah atas So, sekarang nenek aku dah duduk Dekat rumah bawah Ah, Waktu sejarah dekat rumah atas tu So, ada-ada sejarah Katanya perempuan gantung diri Tak tahulah kesahihannya kan Agak seram Bila time tengah pasang kemah tu. Ada perempuan tengah pakai kemban. Dengan rambut yang panjang. Muka yang hodoh. Tengah melihat menatap mata aku. Dan pekerja-pekerja pasang kemah tu. Oh agak seram. Jadi satu misteri lah. Dan aku dah jenam time tu. Dan aku lari ke depan. Agak seram. Am... Um, itu adalah kisah yang agak tragislah lah bagi aku. So, ni adalah kisah kedua. Dekat rumah tu juga. Di mana... Bila setiap malam... Kalau kita duduk seorang-seorang kat rumah bawah... Ada... Orang... Yang akan berlega-lega di kawasan rumah atas. Dia bukan tikus. Tapak dia yang memijak tu seperti tapak orang. Tapak kaki orang. Dia bukan... Bukan something... Binatang lah Dia mungkin orang Mungkin Entiti aku katakan tadi tu Tak tenang So dia masih berlega-lega kat dalam kawasan rumah tu <coughs> So kena nasihatkan dulu lah Kalau korang baru pindah rumah Dan korang ada dengar sejarah apa-apa Tapi korang tak percaya kan Aku nasihatkan korang Buat cuci rumah tu dulu Dan buat kenduri doa selamat Sambil-sambil tu selitkan tahlil sekali Untuk bagi Tak ada yang mengganggu lah Semasa korang mendiami rumah tu So guys Jangan lupa subscribe Like, komen dan share Escape in the house Bye Assalamualaikum